Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini kami akan menjelaskan Aksi nyata mengenai peran Guru penggerak di lingkungan sekolah Yaitu setelah mengikuti Pembelajaran selama satu bulan Modul 1 dan modul 1.2 dan 1.1 Maka berikut ini kami akan menjelaskan Tentang Program yang dilakukan berkaitan dengan peran guru penggerak yang dilakukan konkret dan rutin dilakukan dari sendiri dari diri sendiri mulai dari sekarang. Yaitu yang pertama adalah yang sering kami lakukan sekarang adalah pemimpin pembelajaran. Memang semua guru melakukan pemimpin pembelajaran ini. Jadi, di kelas, guru adalah pemimpin pembelajaran yang dilakukan dengan menjadi lebih baik setelah mempelajari modul satu ini. Yaitu, tidak pernah melupakan refleksi setelah selesai melakukan pembelajaran dan hal kecil yang kami tambahkan adalah dengan melakukan ice breaking di setiap pembelajaran ketika akan dimulai kemudian yang kedua adalah yaitu coach bagi guru yang lain jadi kami dalam pendidikan kejuruan ada istilahnya yaitu KKB pengembangan kompetensi berkelanjutan program PKB pengembangan keprofesian berkelanjutan jadi setiap tahun ada program Diklat ke Bandung dan ke Malang di PMTI atau PM4TK untuk meningkatkan kompetensi bagi guru kejuruan. Jadi kami, setiap guru itu selalu menjadi coach atau bermusyawarah siapakah yang akan pergi <coughs> meningkatkan kompetensinya tahun ini SIP pertama siapa, SIP kedua siapa, SIP ketiga siapa sehingga terprogram didaftarkan dan pengajaran murid di sekolah tidak kosong atau tidak ditinggalkan oleh semua guru saat akan pergi diklat. Jadi kami bermusyawarah siapa akan pergi duluan dan siapa akan pergi belakangan dan seterusnya. Setiap tahun itu rutin kami lakukan. Selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai Guru penggerak yang ingin dikuatkan dalam diri masing-masing adalah seperti yang kami laporkan pada tugas terdahulu, yaitu penguatan nilai-nilai guru penggerak yang ingin kami tebalkan adalah nilai mandiri. Di mana mulai sekarang saya sudah belajar sedang mengaplikasikan nilai-nilai mandiri ini, yaitu mandiri dalam pengembangan pendidikan, Mandiri dalam meningkatkan kompetensi, maupun mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi guru. Mandiri dilakukan tanpa meninggalkan permusyawarah dan e, komunikasi dengan guru-guru yang lain. Setelah mempelajari modul-modul, kemudian melakukan aksi nyata, apa yang dipelajari itu diaplikasikan di kelas, diaplikasikan di sekolah mengenai nilai-nilai eh, guru penggerak dan peran-peran guru penggerak yang sudah dipelajari. Maka kami merasakan adanya perubahan karakter dari kami sendiri merasa lebih mandiri, merasa menjadi pemimpin pembelajaran dan kami merasa perlu merangkul teman-teman yang lain supaya mendapatkan pengetahuan dan keahlian sebagaimana pendidikan yang diberikan dalam calon guru penggerak ini. Gagasan yang timbul setelah mempelajari modul-modul e, kemudian melakukan aksi nyata dan menguatkan nilai calon guru penggerak seperti mandiri ini, maka gagasan kalau bisa e, ada program-program baru yang serupa dengan guru penggerak ini Tetapi lebih sederhana Sehingga kawasannya e, Dalam satu kabupaten Dan sesuai dengan tingkatan Satuan pendidikan Sehingga semakin banyak guru yang Mendapatkan ilmu pengetahuan ini Sehingga semakin banyak guru yang mendapatkan Nilai-nilai calon -nilai, e, guru penggerak Kemudian semakin banyak guru yang berperan di sekolah Sesuai dengan peran guru penggerak Pelajaran yang dapat diambil dari aksi nyata yang kami lakukan, yaitu mendorong kita atau guru itu sendiri untuk lebih mandiri dan coach bagi teman sejawat, Yaitu dengan peningkatan kompetensi yang dimiliki, serta meningkatkan nilai keahlian guru itu sendiri. Itu yang bisa dapat diambil dari aksi nyata yang rutin dilakukan Walaupun sederhana, tetapi dilakukan setiap hari di sekolah, termasuk refleksi di akhir pelajaran di kelas. Dampak positif yang dirasakan adalah, dengan mempelajari materi, adanya elaborasi, adanya zoom meeting, dan tugas aksi nyata, maka nilai-nilai guru penggerak ini terasa semakin melekat. Di samping itu, juga bahwa peran-peran guru penggerak semakin terwujud. Di samping itu, juga bahwa keahlian-keahlian baru dapat dimiliki karena tugas dan kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi, begitu banyak manfaat yang kami dapatkan. Semoga manfaat ini juga didapatkan oleh teman-teman guru yang lain yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak yang akan mendapatkan manfaat dari kami dengan imbasan dari aksi nyata yang kami lakukan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh